Pemirsa Mas Papua yang tergabung dalam Front Mahasiswa Papua se-Jawa dan Bali telah melakukan demonstrasi damai depan kantor DPR RI pada 9 Februari 2022. Dengan tegas tolak segala macam bentuk investasi asing di bumi cendrawasi, khususnya Blok wabu di Kabupaten Tanjaya. Dalam aksi tersebut, pemilik hak ulayat suku Moni, terus melakukan penolakan karena tidak ingin nasibnya seperti dialami oleh saudaranya Sukowame dan Kamoro di Timika. Akibat kehadiran PT Freeport telah merusak peradaban masyarakat adat selain perusahaan melakukan pengamanan investasi dengan kekuatan besar aparat. Menurut mereka hal yang sama dialami rakyat Intan Jaya. Negara telah mengirim militer untuk pengamanan investasi blok Wabu dengan dalil keamanan. Akibat operasi militer diduga ada pengamanan investasi dan selain konflik ideologi antara TPN PB dan TNI di Intan Jaya ada 1237 orang masyarakat mengungsi di Indabire Timika Jayapura menurut mereka keberadaan investasi asing telah menimbulkan keresahan dan merusak ekologi sekitar wilayah warga Nah, sekarang mereka mau masuk di penguaman, bau kita perlu ketahui bersama bahwa sebelum kamu nih jangan akan dipasih dan disini disini di sebelah nah, di ini mereka mau masuk Kedatangan. Ya, kan, kalau kita lihat ada pengalaman-pengalaman, ini betul-betul masyarakat sama Capa Amun yang Bani sudah sejahtera padahal negara secara indonesia mereka punya kebengatan, itu mereka mau mesejahterakan rakyat-rakyat kebengatan tapi kita bergantung kembali karena ada perempuan lebih khusus di BDK itu sejahtera atau tidak? tidak tidak kan? apalagi kalau masuk di buah-buahan kita kalau melihat dari pengalaman-pengalaman ini dan masih banyak lagi kejadian-kejadian dan kita dengan tegas menolak Tolap PT Provokamu Tolap PT Provokamu yeah. Tolap yeah. PT Provokamu yeah.